Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rizka Haha Channel Udah lama ya kita gak ketemu ya teman-teman ya Nah sekarang kita lagi mau jalan-jalan di pasar kuliner Padang Panjang Yang terletak di kota Padang Panjang atau kota Serambi Mekah Sumatera Barat ya Nah, sebelum kita melanjutkan video uh, perjalanan kita atau keliling-keliling di pasar kuliner Parang Panjang ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman untuk uh, mendukung channel ini, biar selalu semangat untuk video-video uh, berikutnya. Nah, sekarang kita mau keliling-keliling cari makan. Nah, di sini itu ada Ampera tanpa nama. Nah. Ada sate, ada martabak, dan berbagai macam makanan lainnya, ya teman-teman. Jadi, teman-teman mau kalau mau berkunjung ke sini, tinggal pilih aja dan sediain kocek, ya. Sediain kocek yang banyak biar juga dapat banyak makanan. Nah, sekarang kita uh, berada di pasar kuliner Padang Panjang ini, sore hari, ya teman-teman. Ini udah menjelang maghrib. Jadi kita mau cari-cari keliling-keliling nyari makanan di sekitar sini. Nah siapa nih teman-teman di sini yang udah pernah berkunjung ke pasar kuliner Padang Panjang atau teman-teman yang memang tinggalnya di Kota Padang Panjang? Nah ini juga ada nasi pisang kapi, ada martabak ya teman-teman. Nah kalau di sini sepertinya kita bakalan bingung nih mau pilih makanan apa? nah ada berbagai minuman ada jus ada apa nih kebab ada ayam crispy ada roti bakar nah teman-teman yang udah pernah berkunjung ke pasar kuliner panjang-panjang ini boleh dia berbagi cerita di, di kolom komentar ya teman-teman ya Berbagi pengalamannya mengenai makanan yang ada di sini, ataupun makanan yang direkomendasikan untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini juga. Nah, ini ada apa nih? Singkong, singkong apa sih? Ini singkong meledak ya? Singkong meledak, ada sate, ada nasi goreng. kita coba lanjut sampai ke ujung dulu ya teman-teman kita kita lihat apa aja makanan yang ada di sini ada ketoprak ada ada telur ada yang jual aksesoris dan mainan juga di sini teman-teman ya, ternyata ya berbagai macam teh talua ya teman-teman ya minuman khas Sumatera Barat teh talua ya. ada teh talo pinang teh talo tapai dan teh talu original ada pecel ayam nasi goreng mie goreng minas mie rebus Nasi sup daging, ada ayam geprek, ada ayam penyet, pecel ayam, ada pecel lele, ada seblak juga ya, teman-teman. Ya, Wah, cukup lengkap ya, teman-teman, menu makanan di sini ya. Nah, ini nih yang bikin kita pusing ya, kita mau makan apa nih? Ini Ampera tanpa nama. Kijun juga Ada Apa tuh lagi teman-teman Ada sate ayam Nah sepertinya Ini cukup rame teman-teman ya, Jadi jalanannya agak sedikit macet ya Damar tabak Damar martabak bandung Nah boleh dong teman-teman yang udah pernah ke sini rekomendasi uh, Makanan yang menurut teman-teman uh, enak di sini atau recommended ya Biar nanti kita cobain Dan kita review ya teman-teman ya Boleh ada teman-teman saran di kolom komentarnya ya Karena kita lagi pusing ada apa ini sate soleram ya bingung juga nih teman-teman karena banyak pilihan jadinya kita bingung mau makan apa ada singkong beladak lagi teman-teman ya temen -temen nih. ada sate soleram ada apa nih pisang keju ada tahu pedas jeletot Sepertinya kita ini udah di ujung ya teman-teman Kita balik lagi ke sisi sebelahnya Ini ada rolls kebab Ada Roti bakar Ada perkedel Ada bakso Paryangan Ada sekoteng ini Bener mah bener-bener bikin bingung ya teman-teman ya saking banyaknya pilihan makanan di sini kita bi jadi bingung mau makan apa nih teman-teman nanti kita mau makan apa ya teman-teman ya yang jadi bingung ada minuman juga jus dan minum-minuman lainnya teman-teman ya ada kue balok Ada apa ini lagi, teman-teman? Nah, tabak Mr. Black. Ada donat. Wow, ini nih bintangnya, teman-teman. Nah, ada ketan durian. Nah, ini yang begitu menggoda ya, teman-teman ya. Ketan durian. Sepertinya menarik ya ada ketoprak, ada mie padeh. Dan martabak juga, ada singkong beladak lagi. Nah, sepertinya semua makanan di sini itu menarik ya, teman-teman ya. Jadi bingung kita mau makan apa dan mampir di mana. Nah, nanti di video selanjutnya kita bakalan review-review uh, makanan-makanan yang ada di sini ya, teman-teman ya. Nah buat teman-teman jangan lupa didukung dulu channel ini Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya Rizka Hah Channel Nah ada pokat kocok Ada Apa nih lagi teman-teman ya bakar bakar roti bakar ada ayam Kentucky kebab nah buat teman-teman yang sekitaran Padang Panjang boleh deh uh, uh, ini ya Rekomendasikan makanan yang mau kita coba di sini di Pasar Kuliner Padang Panjang ini ya. Karena kita bingung banget mau makan apa karena semuanya terlihat enak ya, teman-teman. Nah, ini ada lagi ketan durian lagi. Wow. Ini menggoda sekali. Nah, ini Nah, ini yang jarang kita temukan ya, teman-teman ya. Ini adalah manisan buah ada manisan cherry, manisan, manisan manisan buah ya teman-teman ya yang jarang kita temukan, ternyata ada di sini. <laughs> nah berhubung ini uh, udah mau maghrib ya teman-teman, jadi kita mau cari tempat sholat dulu, nanti kita mau balik ke sini lagi mau cari makanan. Yang mau kita coba di sini teman-teman ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di-like, comment and subscribe dan jangan lupa ikuti video kita berikutnya. Bye bye.